Penyakit Mah Mah merupakan salah satu penyakit yang banyak diderita oleh banyak orang Penyakit ini tidak bisa dibiarkan karena jika dibiarkan maka dapat memberi pengaruh buruk terhadap lambung Anda Mengingat, lambung merupakan salah satu organ penting di dalam tubuh manusia Penyebab Mah juga beragam sekali sehingga wajib untuk diketahui Namun, apabila Mah Anda masih belum berat maka terdapat beberapa obat yang bisa Anda konsumsi Tentunya, obat ini terbuat dari bahan alami jadi sudah pasti tidak akan berbahaya sehingga tidak masalah jika anda mengkonsumsinya dalam jangka waktu yang lama oleh sebab itu anda wajib mengetahui apa saja obatnya gejala mah gejala mah sangat mudah sekali diketahui pada umumnya terdapat rasa panas dan terbakar pada perut bagian atas selain itu perut akan terasa kembung dan disertai dengan mual dan muntah selain itu anda juga sering bersendawa maupun membuang gas Bahkan Anda mudah merasakan kenyang ketika makan Penyebab mah Untuk penyebab munculnya mah juga beragam Penyebab ini antara lain adalah gaya hidup yang tidak sehat Seperti merokok Mengkonsumsi kafein Maupun makan terlalu cepat Dan dalam jumlah yang banyak Selain itu Faktor karena gangguan seluruh pencernaan Bisa juga menjadi penyebab Seperti penyakit refleksi asam lambung dan peradangan lambung Selain itu, radang pankreas bisa menjadi penyebab Selain itu, faktor efek samping dari penggunaan obat-obatan juga bisa menjadi penyebabnya sebab jika mengkonsumsi obat antibiotik maupun mengkonsumsi obat antiinflamasi nonsteroid. non-steroid Jadi, jika anda mengalami kondisi seperti ini maka tidak heran jika mah bisa muncul Pengobatan mah Tentunya terdapat beberapa cara untuk mengobati mah agar tidak kronis, seperti memberikan obat antimah berupa antasida, obat respor H2, obat penghambat pompa proton, maupun pemberian antibiotik. Selain itu, melakukan psikoterapi bisa dilakukan karena mengurangi rasa cemas yang menyebabkan hewan penyerahan. Oleh sebab itu, ada baiknya jika anda mencobanya. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT. Dinatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstrak kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya. Berikut adalah paketnya. Produk dinatur Indonesia, karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda. Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Denatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di Badan POM.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 Kami pastikan pula produk Denatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat. Dengan adanya hasil lab ini, Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa. yang banyak sesuai dengan kebutuhan anda